Assalamualaikum semuanya ketemu lagi bersama aku Uci seperti biasa kita bakal ngebahas tentang edukasi, tentang program kehamilan, bahkan terapi-terapi yang rekomendasi buat kalian bisa kalian lakuin di rumah sendiri. Nah, di video kali ini aku sengaja bikin video ini untuk menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang udah DM sama komen-komen di video-video aku sebelumnya. Nah, kali ini kita tetap ngebahas tentang jeruk nipis keras ala Bunda Dewiul. Nah, program kami ini tuh banyak banget peminatnya kayak gitu. Nah, sekarang di bulan ramadhan ini ada beberapa teman-teman yang tanya boleh nggak sih Kak gitu kan melakukan program kehamilan terapi jeruk nipis ala Bunda Dewiul tapi dilakuin di bulan ramadhan ini nah sekarang aku bakal ngebahas tentang pertanyaan ini gimana sih gitu kan boleh apa enggak Nah sebelumnya kalian harus baca dulu ketentuan dalam melakukan program kehamilan dengan jeruk nipis peras ini dan kalian harus uh, benar-benar niat ya, harus hati-hati juga, harus perhatikan juga, yang boleh sama yang nggak boleh. Nah, udah berulang kali, aku selalu mengingatkan kalian bahwa kalian harus baca dulu, pahami dulu tentang terapi ini. Nah, aku bakal kasih lihat peraturan-peraturan yang harus kalian taati ketika melakukan apa namanya program kehamilan ini ya. Tentuannya sebagai berikut, silahkan dibaca ya. Oke okay, sekarang kita bakal jawab pertanyaan teman-teman yang banyak banget di kolom komentar gitu kan cuman aku gak bisa balas satu-satu karena uh, terlalu banyak Jadi aku langsung bikinin video aja Supaya kalian lebih paham dan mengerti Nipis peras ala Bunda dewiul ini termasuk terapi yang ekstrim ya guys Apalagi jika kalian itu punya penyakit tertentu yang udah tertulis tadi yang aku tampilin di layar video ini yang wajib banget kalian pahami apakah kalian itu termasuk orang yang menderita ini atau enggak kayak gitu Nah kalau misalnya kalian itu termasuk orang yang normal-normal aja nggak punya penyakit apapun silahkan untuk melakukan terapi jeruk nipis ini nah sekarang kita bakal ngebahas tentang terapi jeruk nipis ini di bulan puasa boleh apa enggak gitu kan untuk berhubung dengan pertanyaan ini, aku nggak bisa menyarankan kalian untuk melakukan terapi ini di bulan puasa Karena takutnya itu bisa mengganggu puasa kalian Karena efek-efek dari jeruk nipis itu Jika kalian tahu, efek dari jeruk nipis peras ini yaitu lemes, mual, terus bisa terjadi muntah, terus juga bisa diare, terus badan terasa demam terkadang ada beberapa teman-teman yang mengalami ini kalau misalnya kalian melakukan terapi ini di dalam bulan puasa ini takutnya itu tuh bisa mengganggu puasa kalian jadi uh, aku menyarankan gitu kan supaya lebih aman kalian tunggu tunggu dan sabar aja sampai bulan Ramadan ini selesai takutnya kalau bisa syukur-syukur kalau misalnya kalian itu kuat gitu kan untuk menahan apa namanya efek dari terapi ini tapi kalau misalnya enggak, sayang kan puasanya batal kayak gitu apalagi terapi ini itu nggak boleh terputus kalau misalnya kalian di bulan puasa ternyata kalian di tengah-tengah minum entah itu hari keberapa yang jeruknya itu udah banyak gitu kan udah di terus kalian minum ternyata kalian muntah ataupun kalian gagal sayang banget kalau misalnya kalian itu gagal di tengah-tengah dan otomatis harus mengulang enam bulan kemudian jadi aku menyarankan untuk kalian teman semuanya yang ngebet banget pengen nyobain terapi jeruk nipis ini Kalian harus sabar Harus sabar nunggu di bulan berikutnya aja Ataupun habis lebaran kayak gitu kalian bisa tuh cobain supaya Untuk menghindari hal-hal tadi, untuk menghindari efek-efeknya tadi Untuk menghindari juga batalnya puasa kan sayang banget tuh kayak gitu apalagi nih buat kalian yang punya penderita mah yang akut kan kasian misalnya kalian tambah lagi nih misalnya pas waktu sahur kalian minum terapi ini terus efeknya itu bikin kalian gak tahan apalagi udah puasa nggak makan gitu kan ditambah sama efek dari jeruk nipis ini itu tuh bakal menyiksa kalian banget jadi aku aku nggak menyarankan kalian untuk mengkonsumsi jeruk nipis peras ini di bulan ramadan karena efeknya sangat banyak dan terapi ini tuh sekali lagi termasuk ekstrim kalian harus tahan sama efek-efeknya dan setelah minum terapi ini itu tuh bisa munculin efek-efek tertentu misalnya kayak pendarahan, keluar flek-flek dari dalam rahim dan sebagainya jadi takutnya kalian gagal dalam berpuasa sayang banget kan kalau misalnya kalian udah puasa susah-susah ternyata gagal Uh, terapinya juga gagal puasanya juga ada yang hilang kan kasihan kayak gitu sayang gitu loh jadi kan wajib sabar aja dulu siapa tahu gitu kan uh, yang terbaik itu setelah melewati bulan Ramadan ini tubuh juga menjadi sehat Kenapa apalagi puasa puasa ini tuh membersihkan tubuh kita dari hal-hal yang kita dari hal-hal negatif jadi nggak uh, usah dicampur dengan hal-hal yang lain lah kayak terapi ini bisa kalian tunda di bulan berikutnya nggak usah ngotot nggak usah ngeyel nanti kalian bakal apa namanya menyesal kalau misalnya kalian udah menjalani itu ternyata kalian gagal kan sayang harus ngulang lagi nah lebih baik kalian usahain puasa yang full gitu kan kan puasa itu punya banyak manfaat juga mengucikan dari hal-hal negatif juga, terus menghindarkan dari makanan-makanan yang biasa kita makan, apalagi yang kayak apa namanya instan-instan itu kayak gitu. Jadi pas belum puasa, tubuh udah apa namanya bersih dari hal-hal yang sering ini yang negatif ini. Terus lanjut deh terapi jeruk nipis stress ala Bu Dewiul. Nah siapa tahu gitu kan, apa namanya berjalannya terapi ini, itu tuh bisa lebih op optimal musikan tubuh dan mengatur peredaran darah kita kayak gitu jadi buat kalian yang pengen banget nyobain terapi jeruk nipis peras ini kalian harus sabar ya guys tunggu sampai bulu puasanya selesai semoga aja setelah kalian berpuasa menjalankan terapi dan Alhamdulillah semoga aja positif Nah, kalian gak usah ngotot ya. Kalian harus tunggu bulan ini selesai. Lanjut ke bulan berikutnya untuk melakukan terapi. Biarkan tubuh kalian netral dulu. Bersih dulu dari makanan-makanan yang instan. Dari toksik-toksik yang ada di dalam tubuh. Kayak gitu. Nah, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang pengen ngejalanin terapi ini. Harus diperhatikan banget ya. Di diperhatikan banget. Kalian tuh termasuk... Uh, kontraindikasi atau enggak kalau misalnya kalian itu bersih, aman apa namanya normal semuanya nggak punya penyakit yang membahayakan atau yang akut-akut kayak gitu silahkan aja tapi kalau misalnya kalian punya penyakit yang berbahaya ya sebaliknya lah kayak gitu kalian nggak usah lakuin terapi ini, pilih terapi yang lain aja yang kira-kira nggak -kira membahayakan dan enggak punya efek buruk ketika kalian itu mengkonsumsi atau menjalani terapi tersebut Nah itu aja video aku kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian yang baru aja ketemu sama channel youtube aku ini Dukung terus ya dengan cara like, komen, dan subscribe Nah channel ini membahas tentang program kehamilan Terapi-terapi program kehamilan Terus obat-obatan Terus juga pengalaman-pengalaman program kehamilan Yang bisa ataupun yang aku rekomendasikan buat kalian Dan kita ngebahasan juga berdasarkan riset ataupun penelitian Yang menunjang tentang terapi tersebut So, jangan lupa di subscribe ya Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye-bye